Hai hai hai Kebun binatang memang menjadi salah satu objek wisata bagi keluarga yang menyenangkan Di kebun binatang hampir semua hewan ditempatkan pada kandang Terlebih lagi, hewan-hewan yang dianggap berbahaya seperti jenis karnivora dan sebagainya Mereka tentunya mendapatkan penjagaan yang ketat dari petugas kebun binatang Namun meskipun sudah melakukan pengamanan, terkadang pengawas maupun pengunjung bisa saja lengah sehingga mengalami serangan dari hewan di kebun binatang. Seperti beberapa kejadian memilukan berikut ini yang pernah terjadi di kebun binatang. Digigit Panda Panda seringkali dianggap sebagai hewan yang lucu dan menggemaskan. Namun dibalik lucuannya, panda memiliki rahang yang kuat serta cakar yang tajam, sehingga tergolong hewan yang cukup berbahaya. Di kebun binatang Beijing pernah ada suatu kejadian di mana seorang pria mabuk tiba-tiba melompat ke kandang panda dan berniat untuk memeluknya. Namun naas kaki pria tersebut malah digigit oleh panda tersebut. Kemarahan harimau. Harimau Siberia menjadi salah satu spesies langka yang hampir punah. Namun di tahun 2007. Kepolisian San Francisco terpaksa harus menembak salah satu harimau Siberia bernama Tatiana karena menyerang pengunjung kebun binatang. Amukan Tatiana tersebut bukan tanpa sebab. Awalnya, salah seorang pengunjung mengolok-olok Tatiana bahkan melemparkan batu ke dalam kandang harimau tersebut. Tanpa diduga, Tatiana tiba-tiba melompat keluar kandang dan menyerang pengunjung kebun binatang. Salah satu dari pengunjung tersebut dikabarkan meninggal karena kejadian tersebut.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 Pada tahun 2004 lalu, kepolisian Dallas menembak seekor gorila bernama Jabari. Penembakan tersebut terpaksa dilakukan karena gorila berusia 13 tahun tersebut melompati tembok pembatas dan menyerang pengunjung kebun binatang. Dari empat pengunjung yang diserang, salah satunya seorang balita berusia tiga tahun. Si gorila bahkan memasukkan bayi tersebut ke dalam mulutnya, menggeragoti bagian kepala dan dada, namun tak sampai meninggal. Digigit tapir, salah seorang penjaga kebun binatang bernama Lisa harus mengalami kejadian memilukan saat sedang memberi makan tapir di kandangnya. Tiba-tiba, tapir tersebut menggigit lengan kiri Lisa, kemudian ia melakukan sebuah perlawanan yang membuat wajahnya tercabik serta mengalami luka dalam karena paru-parunya tertusuk di mangsa harimau. kejadian memilukan ini baru saja terjadi di kebun binatang Seruling Mas Banjarnegara pada hari Minggu. kabar tersebut juga telah mendapatkan konfirmasi dari pihak kebun binatang namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi kejadian. diketahui bahwa lokasi Margasatwa Serulingmas tersebut merupakan objek wisata sekaligus sebagai konservasi satwa di luar habitatnya.